with uh, left here yeah, yeah. Mm -hmm. ya siap bisnya mulai ya ini masih satu anak ya mas silakan yang belum masuk siap oh akan dimulai ya, Nah ini bagaimana mengolah data kita akan dipilih mana yang besar ini jawabannya lebih besar. Pak punya saya masih loading aja Pak pak punya saya kok masih loading aja pak kenapa punya saya kok masih loading masih loading quiznya Ini, sudah jalan sudah Oh. Nah, ini yang dapat skor tertinggi. Fase nah, selanjutnya ya. Hanya satu siswa yang bisa ini. Waduh. Nah, saya idas. Lagi. Gimana, bisa? Enggak, Pak. Ini bisa bilang lagi. Nah ikut cuma tiga mana yang lainnya? Nah ini yang suara Syida Salwa selamat ya. Ya pak terima kasih. Silahkan nanti dicoba lagi ya yang belum. eh iya. yang ketinggalan bisa masuk lagi dengan kode ini ya. Dengan ini. Sudah dibaca semua statistiknya. Jadi twist Permata yang masuk ini. Jadi penyajian data itu ada berapa? Tadi baca lagi. Penyajian data bisa menggunakan apa? saja di bukunya. Nah, ini namanya tabel frekuensi ya. Seperti di SMP dulu. Ada lagi menggunakan apa? Ini namanya tabel frekuensi. Menggunakan tabel, terus menggunakan diagram. Ya, ini namanya diagram lingkaran. Ada menggunakan diagram batang. Ada histogram. Nah, bedanya diagram batang dengan histogram. Ini kalau terpisah, ini namanya diagram batang. Tapi kalau berimpit. itu namanya histogram. ini, nah ini namanya histogram. jadi ada bedanya ya, sama-sama diagram batang tapi dia berinti. ini namanya histogram. Nah, di materi hari ini kita akan membahas diagram. terus apa saja aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan dalam mengolah data? ada minitab, Excel. jadi pertemuan berikutnya kita akan praktek, ya nanti saya kasih data kalian mencari data ya kemudian mempraktekkan ini membuat diagram batang diagram lingkaran, histogram nah aplikasinya pakai apa terserah bisa Minitab bisa Excel bisa SPSS dan bisa GeoGebra terserah kalian bisa pakai yang mana silahkan dipilih kalau pakai word bisa enggak kalau diagram masih bisa, tetapi kalau mengolah data Tidak bisa kalau di Jadi kalau mengolah data itu Menggunakan Excel Ada pertanyaan? Paham ya? Iya Pak Jadi datanya nanti silakan Saya kasih kebebasan Berarti misalkan kalian Datanya adalah tentang pengeluaran dan pemasukan kalian dalam waktu sebulan terakhir kemarin ya bulan Januari itu kalian data hari pertama pengeluarannya berapa pemasukannya berapa dan seterusnya selama 30 hari jadi mulai satu Januari sampai 31 Januari kalian data bisa hanya pengeluaran dan pemasukan. Ada pertanyaan? Kalau yang lain bisa, gak, Pak? Yang lain gimana, Mas? Uh, maksudnya kayak uh, mengukur data menabung gitu, Pak? Terserah, Bebas. Itu salah satu contoh. Misalkan data pengeluaran satu Januari sampai 31 Januari. Atau... Menabung? Boleh, terserah. Yang penting kalian bisa menyajikan. Mulai membuat daftar distribusi frekuensi, kemudian diagram batang, diagram lingkaran, histogram. Ada pertanyaan? Datanya bebas, terserah. Mungkin menggunakan berat badan, pada hari pertama ini berat badan kalian misalkan 60 kilo, hari kedua naik 70 kilo, nah, harus ditimbang ya pertumbuhan berat, tinggi pertumbuhan bisa. tinggi badan boleh, kalau tinggi badan lama nanti terserah silakan nanti saya kasih formnya tinggal diisi datanya bebas ya ada pertanyaan? Nah, cukup, waktunya tinggal 4 menit nah cukup ya saya jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh